Gimana sih caranya menilai sebuah seni dan desain? Kan seni itu subjektif. Hai semua, ketemu lagi di channel Artful Money, Art and Design Channel. Kali ini kita akan membahas tentang garis. Untuk kamu yang lagi belajar nirmana atau mau tahu tentang seni paling mendasar, dan kadang-kadang mikir, gimana sih caranya menilai sebuah seni dan desain? Kan seni itu subjektif. Belajar seni rupa berawal dari menarik garis. Mau apapun karyanya, garis merupakan elemen terpenting dalam dunia desain dan seni rupa. Karena selalu merupakan awal dari mana karya itu berasal. Garis memiliki nilai dan kualitas yang mewakili seniman atau desainernya. Garis bisa membedakan umur pembuat karya tersebut. Sebuah coretan garis dapat dibedakan apa dibuat seorang balita, seorang anak kecil, seorang remaja, atau seorang dewasa. Garis yang dituang manual lebih mudah dikenali karakternya. Banyak psikolog persepsi visual menghubungkan karakter garis yang dibuat dengan karakter personal seseorang. Dari sekian banyak karya desain dan seni rupa, karakter garis adalah karakter yang paling menonjol dan paling bisa dinilai berbeda-beda. Karya Avandi misalnya. Merupakan hasil ekspresi garis yang lepas dan intuitif, dikerjakan secara cepat, lugas, dan merdeka. Karya Avandi masuk dalam gaya lukisan ekspresionisme, karakter ekspresi garisnya yang sangat kental. Karakter garis yang juga berbeda bisa dilihat pada karya Jean-Michel Basquiat atau karya David Hockney. Dari garis, akan mudah menganalisis dan menginterpretasikan sebuah karya. Garis adalah sebuah objek titik yang digerakkan dari satu titik ke titik yang lain. Garis adalah kumpulan titik-titik. Garis nyata dibuat saat kamu menggambar, menorehkan kuas, atau dibuat dengan material lain seperti sulaman benang pada karya tekstil, lukukan logam pada karya patung misalnya. Garis nyata juga dibentuk oleh fotografer dan videografer untuk menentukan garis horizon dan sudut pandang. Garis juga bisa tegak lurus, garis lengkung geometris, zigzag, garis terputus-putus, atau garis dengan bentuk bebas. Garis memiliki arah atau dapat membuat kesan arah. Arah garis dapat mengarah diagonal, horizontal, vertikal atau berputar garis yang saling bertemu di kedua ujungnya itu disebut bidang garis memiliki tekanan dan ketebalan garis itu bisa tebal dan kuat tipis dan ringan halus dan juga stabil kasar dan bertenaga ringan namun ekspresif dengan kekuatan-kekuatan garis yang mempengaruhi itu bisa menimbulkan efek gelap atau terang atau gabungan dari keseluruhan tekanan dan ketebalan yang tidak beraturan Garis adalah karakter individu yang dapat membedakan hasil karya satu seniman dengan seniman lainnya Garis seperti apa yang mewakili dirimu? Garis juga ada yang ilusif atau tidak nyata Garis ilusif biasanya dibuat dengan cara ada susunan perulangan yang mendatar dan sama Dan akhirnya membentuk ilusi sebuah garis Garis ini juga disebut dengan garis yang tidak nyata. Dengan bantuan garis, sebuah karya dua dimensi dapat memiliki kedalaman. Contohnya gambar-gambar yang perspektif. Suatu saat ketika kamu belajar memahami sebuah karya lukisan, pahamilah garisnya. Apa yang sekiranya seniman tersebut coba komunikasikan? Apa interpretasi kamu terhadap garis dalam karya tersebut? Kira-kira perasaan dari senimannya sedang merasakan apa ya dari garisnya? Apa bisa kamu tebak?